Jika hidup kita selama ini selalu merugikan orang lain dan lingkungan Mementingkan diri sendiri Membuat onar, rakus dan perusak Marilah sejenak kita belajar kepada ulat Setelah menyadari tabiatnya yang tidak baik Maka ulat pun merubah diri menjadi kepompong. Islah Mengkalutkan diri Menyesal bertaubat dan hijrah dengan menjadi sosok serta pribadi yang baik. Tidak mau makan dan minum makanan dan minuman yang tidak baik, menebarkan kebaikan dan manfaat di setiap tempat yang ia singgahi. Begitulah cara Allah mengajarkan ilmunya kepada kita yang mau berpikir,